Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini saya akan merumuskan ini. Ini adalah pipa onj dari agar-agar putih. Ini agar-agar asli ini bonggol ya. Anda bisa lihat ini untuk seratnya tidak rata, tidak bagus karena ini bonggol. sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like comment and share ya jangan lupa untuk dibeli ini harganya murah sekali satunya ini 25.000 kita akan set dulu untuk panjangnya ini estimasi panjangnya berapa ini ya ini sekitar berapa ini kalau ini 8 cm 8,89 9 cm. Untuk lubang yang ini multifungsi ya. Anda bisa lihat ini multifungsi. Ini ada dalarnya, ini adalah Ini ya. Ini natural ya. bukan ini bajakan. Ini benar-benar natural ini. Ini harganya murah hanya Rp25.000 Untuk pemesanan bisa di kolom deskripsi ya Anda bisa lihat ini di kolom deskripsi Terima kasih atas perhatian cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh